ya di sini gua bakal ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu taman yang ada di kota bontok. Uh, bontok ya untuk jaraknya nanti gua bakal gue tampilin di google maps kali ya dan disini kita akan pakai sepeda mari kita lunjur halo semuanya kembali lagi bersama gue Irvan dan kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan ke taman yang ada di kota gue yaitu di kota Buntok Kalimantan tengah dan iya bentar lagi nyampe nih sekitar 600 meter lagi sampai kita dan ini gedung DPRD Barito Selatan dan ini dia tujuan kita coba kita belok dulu ya kita belok dulu coba kita belok kayaknya ide yang buruk buat ngambil gambar di sore hari tapi mau gimana lagi ada waktu yang game segitu, saya ke depan dulu, guys. Literally tidak ada apa-apa, jadi ya kita lanjut saja ke tempat berikutnya. Nah, karena waktu itu gua ke taman Tugu Rusa, ternyata tidak ada apa-apa di sana, jadinya ya kita ke taman yang ada di dekat tempat gua gitu, yaitu Taman Irmito. Ya seperti yang kalian lihat ya, di minggu pagi itu biasanya ada orang olahraga, jalan-jalan, yang -jalan, sehat gitu ya. Ada banyak anak-anak juga yang bermain di sini, ada agenda senam pagi ya. Ternyata di minggu ini harinya sedang tidak bersahabat, ya. Dan tiba-tiba kita hujan, dan airnya bubar. Masa kelihatan gak sih hujannya? Gue kejebak hujan dan lagi di luar, dan mungkin itu aja yang gue bisa sampaikan ke kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.